tukang atau kelas kambing itu yang bilang oh bisa dia mendemen caranya begini, memberitahu malah caranya nah itu yang harus kita lawan bahkan antara klaim Pak Luhut dengan Caimin sendiri berbeda, Caimin menyebut 100 juta Pak Luhut menyebut 110 juta, ini yang benar yang mana? padahal dua-duanya sama-sama mendukung ide penundaan jadi itulah sarana kita untuk menghukumi pemerintahan yang tidak seribu pemilu mungkin ditunda ya yep. sangat tergantung perspektif kita menjawabnya ya kalau perspektif kita secara hukum pasti ya mungkin saja ditunda tetapi tentu kalau secara hukum maka pertanyaannya apakah ada alasan ya atau kondisi yang objektif rasional dan konstitusional untuk menunda itu tapi saya ingin bilang begini sebenarnya kalau kita bicara konstitusi maka konstitusi itu tidak sekedar bicara pada normanya bisa atau tidaknya bunyinya seperti apa tapi kita harus bicara soal moralitasnya bermoral nggak sih nunda pemilu demi alasan pribadi misalnya nah itu pasti bisa panjang perdebatannya kalau misalnya tiba-tiba nih demi keinginannya Pak Jokowi dia mengubah atau mengutak-atik pemilu demi bisa terpilih lagi atau demi bisa memperpanjang masa jabatannya ya maka menurut saya sangat mungkin kemudian Pak Presiden di impeach. kita mesti bedakan antara yang konstitusional dengan yang politis ya kalau konstitusional sebenarnya tidak mungkin karena pasal 22E konstitusi kita jelas bilang bahwa e, pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali baik untuk Presiden DPR maupun DPD Pemilu itu adalah sarana kita Pemilu itu kan miliknya publik sebenarnya Dari rakyat untuk rakyat kan sebenarnya Jadi itulah sarana kita Untuk menghukumi pemerintahan yang tidak serius Jadi Dan itu sebabnya di beberapa buku teori mengatakan Pemilu itu adalah kudeta yang paling konstitusional Jadi dia kudeta yang paling konstitusional Anda bisa menegur siapa pemimpin negara yang tidak serius ya, lalu kemudian uh, menggantinya pemilu itu selalu pertarungan antara status quo dengan harapan baru selalu um, Obama New Hope kan harapan baru ketika berhadapan dengan itu SBY ketika naik juga di harapan baru sama um, Pak Jokowi ketika naik juga harapan baru semuanya sama nah dengan ditundanya pemilu, kita kemudian kehilangan harapan baru itu. Karena paling tidak pemerintahan akan sama aja dengan yang ada sekarang. Jadi ini ruginya itu pada taraf yang paling dasar terkait dengan mengapa pejabat publik mendapatkan mandat demokratik. Kalau misalnya pemilu ditunda, maka Presiden, kemudian DPR RI, anggota DPD, termasuk juga eh, Kepala Daerah itu tidak punya mandat demokratik untuk mengelola hidup publik Nah kalau misalnya mereka di jabatannya diperpanjang eh, melalui penundaan pemilu pertanyaan yang wajib kita ajukan adalah mereka mewakili siapa? Sementara pemilu adalah satu-satunya mekanisme demokrasi agar pejabat publik bisa mengatasnamakan rakyat Nah kalau mereka ditunda ...apa dasar publik atau rakyat mengikuti perintah dan kewenangan yang mereka punya. Kalau misalnya mereka tidak punya kewenangan, tidak punya mandat publik, mandat demokratik, saya kira rakyat berhak untuk melakukan pembangkangan. Bahaya pemilu ditunda, satu, demokrasi kita akan runtuh. Karena bahkan uh, dikatakan bahwa syarat dari demokrasi, syarat dari sebuah negara dikatakan demokratis adalah pemilu yang rutin, yang reguler, begitu istilahnya ya. Uh, itu pertama ya, dan uh, dan ini justru penting sekali, karena uh, kita jangan berpikirnya, ah cuma ditunda 2 tahun misalnya. Habis itu kan bisa lanjut lagi. Cara berpikirnya bukan begitu, karena begitu uh, pemilu sebagai prosedur penting dalam demokrasi, dikacaukan uh, ritmenya, maka akan ada kepercayaan tinggi dari para penguasa, untuk bilang, kalau begitu demokrasi kita main-mainkan saja. Semau-maunya penguasa. Studi yang dilakukan selama ini, di masa-masa pemilu itu bisa menyumbang 0,5% pertumbuhan ekonomi. Jadi meskipun ongkosnya 50-60 triliun, tetapi kembali ke publik. Termasuk jutaan penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu kita itu 2,5 kali lipat dari jumlah penduduk New Zealand jadi memang besar penyelenggara saja, belum pemilih. jadi alasan-alasan tersebut menurut saya kurang begitu masuk akal dan terkesan dicari-cari termasuk misalnya kalau kita lihat e, berdasarkan situasi pandemi jadi data yang dikumpulkan oleh idea misalnya menunjukkan penundaan pemilu memang terjadi selama dua tahun di masa pandemi tetapi penundaan pemilu itu umumnya dilakukan di masa-masa awal pandemi, ketika pandemi betul-betul e, menyerang segala lini kehidupan dan pada saat itu belum ada vaksin. Jadi e, dan saat yang sama pula pandemi saat itu belum kita belum punya pengalaman sama sekali. Sekarang dua tahun situasi pandemi dan kita punya banyak pengalaman dan negara-negara di dunia dalam satu tahun setengah terakhir yang menunda itu nyaris nol karena mereka makin punya kebiasaan dan pengalaman cara menaklukkan pandemi dan kalaupun toh terjadi penundaan itu umumnya bukan lebih dari setahun misalnya Singapura, New Zealand kemudian beberapa negara yang lain menunda tetapi hanya dalam jangka waktu bulanan tidak sampai dua tahun tiga tahun seperti yang kita dengar dari para pengasong ide penudaan tersebut? Sebenarnya mari kita periksa ya, kalau pemilu mahal itu. Satu, mungkin kita periksa secara anggaran. Benar nggak sih? Anggarannya tidak tersedia. Biasanya pos-pos anggaran itu sebenarnya sudah tersedia. Karena kan pembangunan kita ini kan dibangun dengan perspektif bukan sekedar tahunan, tapi multi-years. Jadi udah ke, udah kecium tuh, kira-kira sampai tahun segini kita harus siapkan anggaran sekitar-segini. Jadi sebenarnya secara penganggaran harusnya sudah Uh, ada komitmen, kesiapan untuk itu Yang namanya pemulihan ekonomi pasca pandemi itu tidak serta-merta harus meniadakan uh, perhelatan demokrasi seperti pemilu ada data yang ditunjukkan misalnya kan oh 80 negara katanya menunda pemilu gara-gara pandemi dan dampak ekonominya tapi yang tak diungkapkan adalah ada 160 negara lain yang jalan terus dengan agenda pemilunya tapi bahkan yang lebih uh, bisa jadi pijakan kita untuk mengkritik itu 80 yang kemarin menunda pun sampai dengan Februari 2022 ini sudah catch up, mereka sudah melaksanakan pemilunya yang kemarin ditunda itu misalnya yang besar-besar lagi ya India, gitu, Costa Rica nah kita mau membicarakan dua tahun lagi jadi kan kelihatan ya saya kira tidak masuk akalnya dari segi uh, ekonomi barangkali yang pertama harus diperiksa datanya ya. Saya ingin mengatakan begini belakangan ini pemerintah kesan saya ya datanya data tunggal deh, nggak punya data pembanding. Jadi ya apa yang diyakini, apa yang didapat datanya, seakan-akan itu data tunggal, tidak pun data pembanding, padahal data pembanding ini menjadi penting. Mari kita periksa 110 itu, 110 itu jumlah pemilih kita kan 178 juta. Um, yang da yang masuk yang memilih ketika pemilu itu kan sekitar 120 130 juta. Itu hampir 90% dari pemilih berarti ya. kita nggak tahu dapatnya dari mana 110 itu. Ya, ini uh, saya kira sebenarnya sudah banyak ini ya, apa uh, data pembanding yang menunjukkan sebaliknya. Misalnya teman-teman uh, yang punya data misalnya drone gitu ya, yang sudah menyatakan bahwa itu sebenarnya mustahil karena Uh, netizen itu juga uh, pertama dari segi jumlah tidak sedah syat yang dibicarakan 110 juta Tapi yang kedua perhatian pada isu ini juga tidak uh, terlalu besar sebenarnya Banyak perhatian lainnya seperti minyak goreng dan lain sebagainya Bahkan antara klaim Pak Luhut dengan Caimin sendiri berbeda Caimin Imin menyebut 100 juta, Pak Luhut menyebut 110 juta, ini yang benar yang mana? Padahal dua-duanya sama-sama mendukung ide penundaan. Nah, diantara uh, media sosial yang paling banyak netizennya uh, atau aktif usernya adalah Facebook, 140 juta tahun 2021. Kalau yang diklaim itu 110 juta, itu kan berarti hampir 90% yang menunda. Sementara Facebook umumnya tidak terlalu tertarik dengan isu-isu politik. Jadi kalau kita lihat data, di media sosial, misalnya dari Evelo, itu salah satu e, analis big data juga, itu sebagai besar publik membicarakan kelangkahannya goreng dan CHT, bukan penundaan pemilu. Saya termasuk yang mengatakan kalau para elit ini menggunakan keinginan pribadinya eh, di atas kepentingan publik dan keinginan publik, saya mengatakan mereka adalah pelanggar hukum. Teroris konstitusi sebenarnya bisa kita katakan itu dalam tanda kutip ya. Mereka menteror konstitusi dengan alasan pribadi-pribadi mereka. Nah harusnya itu dilawan dari sekarang. Saya bahkan tadi sudah sampaikan ya, kalau memang presiden diindikasikan ingin secara pribadi memperpanjang dirinya, punya agenda pribadi, bahkan kemudian mengkreasikan cara untuk merusak kehidupan bernegara dengan memperpanjang itu, saya termasuk yang mengatakan, yaitu menjadi alasan cukup untuk impeachment harusnya. Impeachment presiden. Ya, bisa karena pengkhianatan terhadap negara, bisa karena perbuatan tercelah. Saya ingin ingatkan, eh, harus berhati-hati betul bermain-main dengan masa jabatan nyaris tidak ada negara demokrasi, ya, yang bermain-main dengan masa jabatan. nggak ada. Contoh negara-negara yang bermain-main dengan masa jabatan itu negara-negara yang selalu digolongkan sebagai autokratik legalisme atau dikatakan konstitusional otoritarian, ya. jadi mengesahkan otoritar otoriternya dengan cara mengubah konstitusi, ya mirip misalnya kayak di Venezuela atau kemudian di Rusia atau Turki misalnya sebagian juga mengatakan Turki. Nah, atau negara-negara sub-Sahara, negara-negara Afrika, negara-negara Afrika sub-Sahara banyak bermain-main dengan masa jabatan juga. Dan nah, negara-negara itu negara yang kita pahami jauh dari kesan demokratis. Nah, mau nggak kita meniru negara-negara yang jauh dari kesan demokratis itu bermain-main dengan masa jabatan? Bahkan kalau diingat satu negara di uh, Afrika misalnya Guinea itu akhirnya di ujungnya um, mengalami kudeta militer. Nah, kalau misalnya para elit yang menjadi bagian dari koalisi pemerintah makin menyuarakan aspirasi ini secara terus-menerus, saya khawatir legasi Pak Jokowi yang sudah diperjuangkan selama 7 atau 8 tahun terakhir tidak diingat lagi oleh publik. Yang diingat oleh publik adalah orang-orang Pak Jokowi habis-habisan mati-matian memperjuangkan satu ide yang bertentangan dengan semangat konstitusi. Dan kalau misalnya elit memaksakan sampai pada titik di mana e, masyarakat tidak bisa menerima, saya khawatir justru akan menimbulkan masalah besar yang ujung-ujungnya mengganggu stabilitas politik dan karena stabilitas politik terganggu, ekonomi juga akan terganggu. Nah, di banyak negara nih, saya kalau boleh sedikit cerita deh, e, di misalnya di Hungaria, di Venezuela itu otoritarianisme e, terjadi dan kemudian dilanggengkan dengan perubahan konstitusi jadi agak mirip ya fenomenanya itu e, justru bisa terjadi karena banyak sekali orang-orang yang seharusnya bisa bilang ini salah bilangnya ini nggak apa-apa bisa dibenarkan. Nah, ini yang saya sebut dengan saya pakai istilahnya promo bangun ya, intelektual kelas kambing. Intelektual tukang yang pada akhirnya hanya uh, memberikan stempel bagi apapun yang penguasa inginkan jadi kan kita seakan-akan misalnya ya ada saya tidak perlu sebut nama lah ya si A, si B, si C intelektual tukang atau intelektual kelas kambing itu yang bilang oh bisa diamendemen caranya begini, memberitahu malah caranya nah itu yang harus kita lawan, kita harus bilang bahwa ini salah karena demokrasi kita yang dipertaruhkan kita nggak bicara pasal, kita bicara prinsip-prinsip demokrasi